WhatsApp kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara hack uh, Robby Bob2. Nanti, fungsinya itu kayak saya ya. hasilnya itu banyak duit, tapi kalian harus beli yang harganya 50 Nah, tapi kalian harus mengumpulkan uang dulu ya. Saya, hari ini saya akan memberikan tutorialnya. Cara pertama, kalian buka Google. Lalu kalian ketik Robby Bob 2 ya. Robby Bob 2 mod APK Android. Nah, di sini ada yang bahasa apa yang enggak tahu lah. Lalu kalian pencet yang paling atas. Geser ke bawah. Eh, pencet ini hijau-hijau yang di kiri. Nah, lalu kalian tunggu 5-3-2-1. Nah, lalu kalian pasang dulu ya. Oke, okay. jika sudah, kalian akan memberi contoh. Uh, nggak mau memberi contoh oke terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kalian yang bermain Robi Bob semoga kalian senang ya oke dadah